Legends. seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Kemana Harley pergi? Aku sudah lama tidak melihatnya. yang bergerak Aku kagum pada keberanian mereka untuk menerima peluru Belum pernah ada target yang terlalu jauh untukku Di Ayo mendekatlah. Request backup. Kesetiaan adalah target terbaikku. Targa terkunci Jodh Mati sebelum mereka mengenalku, tidak ada satupun tembakan yang meleset. Tidak ada tempat untuk kabur. Belum pernah ada target yang terlalu jauh untukku. You have slain an enemy. Slain. Pandanganku tertuju pada targetku. ku mengunci mu kematian mengejutkanmu target dalam jangkauan Belum mereka mengenalku Waktunya untuk mengisi senjataku Your team destroyed, the turret. Turret has been destroyed. Tertuju pada targetku Aku kagum pada keberanian mereka untuk menerima peluruku Kesetiaan adalah target terbaikku. Has been initiate retreat. Huh. Enemy has been slain. Kemana Harley pergi? dalam tak ada melihatmu Request backup Dedikanku menguncimu tidak ada tempat untuk kabur kematian mengecup keningmu Target dalam jangkauan. Dan kamu juga. Perjalanan mau bergerak Request <laughs> Aku bukan pemburu juga, juga bukan see. yang diburu Aku kagum pada keberanian mereka untuk menerima peluruku. Target sedang bergerak. Tidak ada satupun tembakan yang meleset Hati sebelum mereka mengenalku. tidak melihatnya Quick tertuju pada targetku. An arrow ah. kematian Jangan lupa Andanku tertuju pada targetku. Your team the Ayo, mendekatlah enemy. Mati sebelum mereka mengenalku. Satupun tembakan yang meleset Tidak melihatnya Request backup Pernah ada target yang terlalu jauh untukku. Target dalam jangkauan, dan kamu juga. Aku kagum pada keberanian mereka untuk menerima peluru. Mati yang mengecup keningmu Kesetiaan adalah target terbaikku Request backup. Enemy has slain Lord. Launch, attack. Ayo mendekatlah, tidak ada tempat untuk kabur mati sebelum mereka mengenalku target dalam jangkauan dan kami juga yang bagus Our turret has been destroyed door! Ada target yang terlalu jauh untukku. Aku kagum pada keberanian mereka untuk menerima peluruku. Sendikanku menguncimu. Kematian mengecup keningmu yang bagus Initiate retreat. <laughs> Aku bukan pemburu juga bukan yang diburu melihatnya. adalah target terbaikku pandanganku tertuju pada ternyata. shut down Shut down. Request backup. Huh? Tidak ada satupun penembak. Kesetiaan adalah target terbaikku. bukan yang diburu